Hai Hai Hai Komodo dan harimau keduanya bisa hidup di beberapa bagian Asia masing-masing dari mereka ditakuti karena kemampuannya dalam menguntit dan menyerang langsanya termasuk manusia karena itu wajar untuk bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika harimau dan komodo bertarung satu sama lain pertarungan komodo versus harimau bisa saja terjadi karena habitat mereka tumpang tindih di Indonesia tempat mana beberapa ratus harimau liar masih berkeliaran walau kemungkinannya nyaris mustahil namun ketika kedua hewan buas tersebut bertemu pasti akan terjadi pertarungan penuh darah jika mamalia ganas dan reptil yang mematikan itu berkelahi sampai mati jika dilihat dari bentuk fisiknya perbedaan paling mencolok antara komodo dan harimau adalah ukuran tubuhnya harimau lebih besar dari komodo dan mereka adalah mamalia berkaki empat dengan lapisan bulu. Sedangkan komodo adalah reptil berkaki empat dengan kulit bersisik yang kuat. Kedua binatang tersebut dapat ditemukan di Indonesia, tetapi harimau juga hidup di belahan dunia lain yang terbentang jauh ke barat sampai India, dan hingga ke utara sampai Rusia. Namun kedua makhluk itu terancam punah, jadi jumlahnya tidak terlalu tinggi di alam liar. Eh tapi tunggu dulu sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Setiap pertarungan di dunia hewan bergantung pada beberapa faktor seperti ukuran, kecepatan dan keganasan petarung Beberapa aspek dari hewan tersebut termasuk cara mereka bertarung dengan mencari tahu kelebihan dan kekurangan yang dimiliki makhluk-makhluk ini, dibandingkan lawan mereka, kita dapat menentukan siapa yang akan memenangkan pertarungan ini. Dengan menganalisa kekuatan yang dimiliki oleh kedua makhluk ini, bisa disimpulkan bahwa harimaulah yang akan memenangkan pertarungan melawan Komodo. Ha, Kok bisa? Komodo memang memiliki jenis racun yang unik yang diperdebatkan oleh para ilmuwan, disekresikan bersama dengan air liur mereka. Racunnya tampak memiliki sifat antikoagulan dan dapat mengiritasi daging jika terkena. Namun, harimau adalah predator penyergap yang ahli, dan mereka juga lebih lugas dalam serangannya. Mereka akan menyergap mangsanya dari semak-semak lebat menggunakan berat badan mereka untuk menjepit mangsa dan cakar yang tajam untuk menusuk. Jadi, penyergapan yang dilakukan oleh harimau akan langsung mengakhiri komodo, dan harimau akan dengan mudah memenangkan pertempuran tanpa unsur kejutan. Bahkan, jika diserang dari persembunyian oleh komodo, maka komodo hanya akan menyerang harimau yang lebih kecil dan lebih lemah. Harimau terlalu besar, cepat, dan kuat untuk dikalahkan oleh komodo. Cakar harimau mungkin tidak menghujam daging kadal raksasa ini. Tetapi gigi mereka akan menusuk cukup jauh untuk menimbulkan kerusakan serius atau langsung membunuh komodo. Karena faktanya kekuatan kasar seekor harimau dapat memastikan komodo tidak dapat mendaratkan satu serangan pun pada kucing besar itu. Namun jika komodo menggigit, harimau itu pasti akan sangat kesakitan. Nah gimana nih kalau menurut pendapat kalian?